Hujan meteor merupakan fenomena astronomi yang terjadi tahunan dan jika dilihat meteor terlihat seperti bintang yang berpindah. Fenomena hujan meteor ini diperkirakan akan terjadi pada akhir Juli 2022 adalah hujan meteor Alpha Capricornis dan Delta Aquarids. Peneliti utama astronomi dan astrofisika Badan Riset dan Inovasi Nasional Thomas Jamaludin menjelaskan terkait fenomena hujan meteor ini. Hujan meteor Alpha Capricornis ini bisa diamati pada 30 hingga 31 Juli 2022 pukul 20 waktu Indonesia Barat di Ubur Timur. Namun waktu terbaik adalah setelah lewat tengah malam di arah langit selatan diperkirakan ada 5 meteor per jam yang tampak melintas di langit. Hujan meteor ini berasal dari gugus debu komet 169P NIT yang berpapasan dengan bumi. Debu-debu komet berukuran kecil memasuki atmosfer bumi dan terbakar sehingga akan timbul seperti bintang jatuh. Meskipun jumlah meteornya sedikit, terkadang hujan meteor menampakkan meteor terang dari sisa-sisa komet yang berukuran lebih besar. Sementara itu, hujan meteor Delta Aquariids bisa diamati pada 29 hingga 30 Juli mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat di ufuk timur. Puncaknya sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat di langit selatan. Hujan meteor ini menampilkan belasan meteor per jam. Debu-debu komet 96P Mark Holt diduga jadi sumber hujan meteor ini. Kedua, hujan meteor tersebut akan jadi daya tarik bagi pengamat langit di Indonesia. Kondisi kemarau dan tanpa gangguan cahaya bulan ini akan membuat pengamatan hujan meteor lebih menarik. Bagi teman-teman yang ingin menyaksikan, perhatikan tips berikut ini. Yang pertama, pastikan kita memilih lokasi pengamatan yang pas dan minim dari gangguan. Adapun gangguan yang dimaksud seperti cahaya lampu,